Hah? <laughs> <Huh>? In <laughs> <Yay! laughs> Wow! Usah, Rara, masuk yuk. Siap-siap mengaji. Iya, Uma. Jangan ayo. Uma. <ganti> Pasti kalian belum mandi ya. Hmm? Hah? <ganti> <ganti> Ii, belum, Uma. <ganti> Pas banget, Uma baru dapat paket ini. Hmm. Nah, Wah, wow. wow. apa ini, Umah? Doremi ini adalah produk yang sudah teruji dan pasti halal. Hmm? Halal? Hmm? Emangnya bisa dimakan, ma? <laughs> Gak cuma makanan saja, sayang. Tapi semua yang kita gunakan juga harus halal. Doremi halal karena sudah melalui proses produksi yang halal dan higienis di pabrik. Hah? Maksudnya gimana, Ma? Jadi, di dalam pabrik... Hmm? Mereka hanya memilih bahan-bahan yang halal dengan kualitas terbaik. Semua bahannya dipastikan bersih dan jauh dari najis. Proses produksinya... Juga halal. Ui. Dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Wow. Teruji secara dermatologis, baik dan sesuai untuk anak-anak. Uh. <laughs> Makanya penting untuk kita memilih produk-produk yang halal agar tidak perlu merasa khawatir. Wah wow, bener juga ya. Nusa mau langsung pakai ah. <laughs> eh Tara eh, eh, eh. juga mau mandi gak bisa nusa duluan hmm? <gifat> ih Kak nusa, gak <gifat> Lada -lada. <gifat> gak kan, kan nusa masa nggak keramas orang campunya di darah nih lah dah dah keramas lara karena nusa pakai yang hair and body wash <gifat> nih <tuk> <tuk> iya tapi lala duluan yang mandi. nusa duluan dah <tuk> Seger banget nih. Masya Allah, gitu dong anak Uma. Memakai produk halal, bersih, sehat, dan terawat. Iya ya dong, dong Mak. Dan kita pakai Doremi. Do Jangan lupa. Selalu pakai produk yang halal ya, teman-teman. <coughs> <tuk>